Ooh. Mm -hmm. Perpaduan iman dan Islam Islam ini akan terjadi ihsan wajah Apabila iman yang dipadukan ini sampai iman musyahadah, bahkan bukan hanya ihsan sudah tikat ma'rifat kepada Allah Swt. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda, al ihsan wa Wa abudka anna kata rohu Wa ilam takun Takun fa'innahu innahu ya rohka Esan yaitu Beribadalah seolah-olah Kau melihat Allah SWT Jika itu tak bisa Merasalah Bahwa kau dilihat Allah SWT Para hadirin-hadirat yang kami hormati, para ahli tasawuf, pendapat, esan ini adalah makom murokobah, makom menginjen-injen. Bagi saudara kita yang ahli tasawuf, ahli awal daripada marifat ini adalah murokobah. Dan akhir daripada torikoh adalah murakobah menjadi awal sebuah ma'rifat kepada Allah. Karena ma'rifat itu iman musyahadah, in iman menyaksikan kepada Allah, atau iman laukiah, iman merasakan atas iman itu sendiri, merasakan rububiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin hadirat yang kami hormati. Untuk mencapai iman musyadah ini tidak mudah. Kalau kita belajar iman, iman itu ada iman bila ilmi, Ilmu iman dengan ilmu. Kita membaca Quran, kul wau Allahu semat alayah. Iman bila ilmi. Kemudian kita gali dengan akal pikiran kita. Kemudian akal kita menerima. Percaya Tuhan itu ada. Iki iman bil-akli. Yang banyak kita adalah iman bil-akli. Bil-ilmi. -bil Bahkan taklit. Sejak kecil kita ditanamkan oleh ayah ibu kita. Kemudian kita iman kepada Allah. Iman taklidiyah. Kemudian iman musyahadah. Iman yang diberikan Allah. Tidak proses ilmu dan tidak proses akal tapi proses tajalinya Allah subhanahu wa ta'ala kepada hatinya orang-orang yang dihendaki oleh Allah subhanahu ta'ala karena dalam istilah musyahadah istilah melihat ini pada hekatnya Allah mentajali pada hati orang-orang yang dikendaki, yang hatinya telah menjadi bersih seperti kita musyadah kepada televisi bagaimanapun kita musyahadah, kalau televisi itu tidak memancar ya tidak akan kelihatan bagaimanapun kita ingin musyahadah kepada Allah SWT apabila Allah tidak mentajali menampakkan di hati orang yang dihendaki maka akan tidak tampak. Maka, pada ikatnya mata hati atau jamin hati ini, apabila telah bersih dan Allah mentajalinya, maka tidak ada lagi di hati orang itu kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di ada lagi kecuali keaguman Allah, di ada lagi kecuali rububiahnya Allah, hingga yang lain tidak ada. Begitu dia ya, merasakan Tuhan ada. Sehingga yang lainnya jadi tidak ada. Pana? Melihat Tuhan Zat yang maha kuasa. Yang lain tidak kuasa. Begitu melihat Tuhan yang itu maha hidup. Yang lain tidak hidup. Proses ini Islam baik Proses bila. Maka di lama itu Untuk mencapai iman musyadah ini dituntun oleh bayai dengan riyaqoh melatih hati mendapkan lilah bilah dirasul bir birrasul. lilah bilah inilah sebagai penerapan rasa syahadat dua asyhadu alla illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah karena itulah juga disebut iman zaukiyah iman merasakan sebagaimana kita Minum air gula. Kita merasakan manisnya gula. Saat kita yakin gula itu manis. Begitu orang-orang yang telah dibekan hatinya oleh Allah SWT. Maka merasakan ketuhanan Allah itu di hatinya. para anda. Namun para ahli juga sepakat. Apapun tajalinya Allah tidak akan dapat dilihat oleh mata hati. Sesungguhnya Allah senantiasa mentajali pada hati manusia semuanya Yang mengendaki kita korup ilallah subhanahu wa ta Tapi di hati itu ada kotoran-kotoran Nafsu syahwat Yang senantiasa memenuhi di ruang hati Karena penuhnya ruang hati itu dengan nafsu syahwat Nafsu rububiyah, nafsu zaitoniyah, nafsu bayimiyah Hingga tidak ada satu jengkal tempat pun Untuk nur ilahiyah yang akan masuk di hati orang itu Hingga tak terlihatlah Allah SWT Ibarat cermin tidak ada satu Secercah cahaya pun bisa ditangkap cermin Karena semua cermin terlumuri debu barangnya. Apapun sinar memasuk Gambar tetap tidak terlihat Itulah kehidupan manusia yang senang ditutup oleh nafsu syawat para jadot yang kami hormati nafsu syahwat nafsu keinginan ingin iku ini dan sebagainya ingin berkuasa, ingin kaya ingin surga, ingin neraka para jadot yang kami hormati nafsu tadi dibagi menjadi empat yaitu satu nafsu bahimiah Nafsu yang perangainya seperti binatang, inginnya sahabatnya manusia ingin makan, ingin minum, ingin kaya, ingin berkuasa, ingin ingin itu saja. Dia bekerja, ingin kaya, dia ibadah, ingin masuk surga, ingin selamat neraka. Tidak ada satu tempat pun ingin melakukan perintah hanya Allah SWT. Dia ibadah bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin surga. Dia belajar karena ingin alim, ingin pandai, bukan karena perintah Allah. Pokoknya Allah sudah tidak ada, sejengkal di hati orang yang demikian itu. Itulah gambaran binatang ayam kambing. Dan Tentu kita semua memiliki nafsu ini. Ada lagi nafsu sagu ya. Nafsu yang pengerangainya seperti binatang buas keinginannya sama seperti binatang jinak, ditambah kebuasannya, menerkam yang lain makan yang lain merugikan yang lain itu kehidupan manusia ada semua termasuk keulolan Panjeng Astoyo yang ketiga nafsu sayfonya nafsu yang inginnya mengajak maksiat kalau diajak ibadah males Diajak bangkit malam malas yang terada dalam hatinya hanya ingin maksiat ini maka disebut nafsu syaitoniah yang perangainya seperti syaiton kemudian nafsu yang paling berbahaya para jurat indah tasawuf nafsu rububiah nafsu yang keinginannya dipertuhankan mengaku berkuasa meraku punya kemampuan meraku mengaku kaya mengaku pandai mengaku tampan cantik, mengaku cantik mengaku-mengaku semuanya bahkan mengaku hidup mengaku punya kekuatan mengaku inilah disebut rububiah karena aku itu hanya milik Tuhan yang maha kuasa tidak ada aku selain akunya Tuhan tidak ada hidup hidupnya Tuhan. Hidup kita itu dihidupkan Tuhan. Kekuatan kita dikuatkan Tuhan. Penglihatan kita diperlihatkan Tuhan. Maka barang siapa yang mengaku. Aku melihat, aku pandai. Itu sama dengan mengaku jadi Tuhan. Hadirat. Yang itu salah syirik khafi. Sudah menyekutukan Allah dengan diri kita. Barang. Empat perkara inilah anak-anakku hadirin hadirat yang menutupi hati kita, yang kesemuanya disimukan jadi nafsu syahwat dalam diri manusia, yang menutup mata hatinya hingga tidak melihat Allah. Para hadirin dan hadirat yang kami hormati, wal'ali tasawwub menggali jalan bagaimana manusia dekat kepada Allah, untuk mengeluarkan nafsu syahwat dari hati kita, untuk menjinakkan, supaya nafsu bisa dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bukan kita dikuasai nafsu, bukan kita ditumpai nafsu tapi nafsu kita tumpai untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana caranya? bayai menuntun kita manusia itu bergerak semua karena kehendak, karena keinginannya dia ingin sekolah karena ingin pandai. Dia bekerja karena ingin dapat uang. Dia tidur karena kantuk. Dia makan karena ya lapar. Dorongan dorongan manusiawi nafsu inilah yang harus kita manfaatkan untuk ibadah kepada Allah Swt. Yang mana pada dekatnya nafsu itu tidak bisa dihapus dalam diri manusia. Yang hanya hanya bisa dijinak dijina, dijinakkan dan dimanfaatkan untuk menuju pada Allah SWT masalahnya kita ingin sholat, ingin surga kita kemudian berwudu ketika kita sholat, dirombak hati kita, bukan karena surga, tapi lillahi ta'ala karena pinta Allah kita ingin puasa, supaya diijabai Allah, kemudian ketika kita melihat nama itu sumagudin, kita rulillah tidak karena tujuan kita ini namanya nafsu dimanfaatkan untuk mendekat kepada Allah SWT. Jangan kita sholat, di dalam sholat ternyata yang tampak surga dan neraka. Para hadirat hadir yang kami hormati, untuk menghapus ananiah inilah Bayai memberikan apa yang sebut lillah dan billah. Ananiah mengaku bisa harus diberantas dengan billah. Yaitu kita melihat, kita mendengar, itu semua yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dilatih dalam hati lillah dan bilah lir rasul bil rasul. Dilatih senantiasa, tapi para hadirat. kalau belum dapat taufik hidayahnya, tidak bisa. Maka mata hati tidak mampu melihat, maka akhirnya para ahli-ahli tasawuf menggali jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan dengan jalan torikoh-torikoh.